Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan mempraktikkan cara memasang LAN Sebelum menuju tutorial, kita perkenalkan dulu Perkenalkan, nama saya Subidian Kurama Destri Sagenta, Bisa dipanggil Genta dari SMKN 1 Kaliangat, jurusan Multimedia Saya Fadya Nurhayati, bisa dimanggil Fadya, dari SMK Negeri Satu Kaliangat, jurusan Multimedia. Perkenalkan nama saya Muhammad Soleh, bisa dibagi Soleh, saya dari SMK Negeri Satu Kaliangat, jurusan Multimedia. Bisa dipanggil Lindi dari SMKN 1 Kalianat, jurusan Multimedia Perkenalkan nama saya Agus Malik Ismail Dari SMK 1 Kalianat, jurusan Multimedia Saya Levianir Sofrina dari SMAN 1 kalangan jurusan, jurusan 10 Multimedia Perkenalan tadi ada Vivi, Soleh, Windy, Fadia, dan Ma'il Saya Jadi langsung saja kita ke tutorial Jadi sebelum kita menuju ke tutorial Kita persiapkan Bahan dan alatnya terlebih dahulu: silet, crimping tool, land tester, konektor RJ45. dan kabel UTP langsung saja menuju ke tutorial. potong kabel dan menggunakan silet Rapikan isi kabel tersebut sampai menjadi seperti ini. Buang benang yang ada di dalam kabel menggunakan gunting. Lalu urutkan warna kabel sebagai berikut. Orang putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. urut hingga menjadi seperti ini. Lalu rapikan kabel tersebut menggunakan crimping tool. Pasang konektor RJ45 Lalu kunci dengan creeping tool Hingga terlihat seperti ini Lalu kita coba tes kabelan menggunakan LAN tester Agar tahu jika salah menyambungnya. Apabila lampu pada LAN tester menyala semua maka dapat disimpulkan bahwa kabelan berjalan lancar atau terhubung. Ya, jadi itulah tutorial memasang kabelan kurang lebihnya. Kami minta maaf. Nah, saya perwakilan dari Robo satu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami minta maaf.